What the door is going Sufialisme. Tak ingin malu yang kedua kali Pelatih Moldova U20 akui 5 pemain timnas Indonesia Sebut yang kelima sebagai banteng timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Lentak Garuda Kalau sudah mari kita lanjut Terdapat lima pemain timnas Indonesia U20 yang menjadi bintang dalam kemenangan Indonesia atas Moldova U20 pada leg pertama uji coba di Turki. Timnas Garuda Nusantara berhasil mengalahkan Moldova U20 dengan skor 3-1 pada pertandingan uji coba di Stadion Managat Atatur Antalya Turki pada selasa 1 November 2022 timnas indonesia U20 terlebih dulu tertinggal melalui Viku Bulmaga pada menit ke-8 namun timnas indonesia U20 mampu membalas 3 gol yang dicetakkan oleh Rabani di menit ke-58 Muhammad Ferrari di menit ke-73 dan Mars Ferdinand di menit ke-79 dari pencapaian timnas indonesia itu, pelatih Moldova U20 mengakui 5 bintang timnas indonesia ini Sebut yang kelima sebagai banteng timnas Indonesia, yang pertama yakni Zelenin Faris. Zelenin Faris tampil impresif saat timnas Indonesia U20 mengalahkan Moldova U20. Pelendang Persis Solo itu mampu menjalankan perannya dengan sangat bagus dari lini belakang ke lini depan timnas Indonesia U20 dengan baik. Gol pembuka timnas Indonesia U20 yang dicetak oleh Rabani Tasmin Sidi pada menit ke-58 tercipta berkat kecerdasan Zalir Faris dalam memberikan umpan Yang kedua ada nama Rabani Tasmin Penyerang timnas Indonesia U20 itu baru dimainkan di menit ke-57 menggantikan Hoki Ceraka Tapi tak butuh waktu lama bagi Rabani Tasmin untuk mencatatkan namanya di papan skor kala itu Rebanitas mampu mengumpul gawang Moldova 20 usai menerima umpan matang dari Zanem Faris. Yang ketiga ada nama Marcelino Ferdinand, gelandang Persebaya Surabaya itu, mampu menempatkan posisi dengan baik, serta cakap dalam merancang serangan, serta mampu menciptakan peluang untuk tim saat itu. Marcelino juga berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik yang membuat Indonesia unggul 3-1 atas Moldova Yang keempat ada Roby Darwis Roby Darwis juga berkontribusi besar dalam kemenangan timnas Indonesia U20 atas Moldova di leg pertama Pemain Persib Bandung itu mampu memberi permainan gemilang dan tampil cerdas di lini belakang timnas Indonesia U20 Bahkan Robi Darwis juga memberikan andil besar dalam proses terciptanya gol kedua timnas Indonesia U20 yang dicetak Muhammad Ferrari pada menit ke 73. Gol itu berawal dari lemparan ke dalam dari Robi Darwis yang gagal ditangkap oleh kiper Moldova U20. Bullyar itu mengarah kepada Ferrari yang berdiri bebas di belakang penjaga gawang Moldova dan berhasil mencetak gol untuk membawa timnas indonesia U20 unggul 2-1 atas Moldova yang kelima berikut nama yang paling disorot pelatih timnas Moldova U20 yang disebut sebagai banteng timnas indonesia yakni Muhammad Ferrari Muhammad Ferrari semakin menunjukkan kedewasaannya saat memimpin rekan-rekannya bertanding melawan Moldova U20 Ferrari sebagai pemain belakang juga mampu tampil lugas dan beberapa kali berhasil memutus alur serangan Moldova Rapor penampilan Ferrari melawan Moldova semakin bagus setelah dia mencetak gol kedua yang membuat timnas Indonesia U21 pada menit ke-73 Dari lima pemain yang diakui pelatih Moldova juga sebut yang kelima sebagai banteng timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian?